Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta leslar Lovers Dimanapun anda berada Kembali di Fatih hadir Untuk mengabarkan kabar Terbaru dan vitamin bahagia Malam hari ini Langsung dari idola kita Lesti Dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa para sahabat Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya vitamin bahagia malam hari ini kita lihat para sahabat, ya, ke kabar pertama di sini ada sebuah postingan terbaru dari Papa Bila. sepertinya baru selesai syuting malam hari ini. Wow, kekompakan dari semua yang terlibat hari ini, persahabatnya, masya Allah, dengan ekspresi batuk semuanya. Seperti persahabat ya sudah dipastikan Papa Bila syuting iklan Konidin ya ekspresi batuk dari semua pengisi acara syuting hari ini, Masya Allah mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan kesuksesan, amin momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Les Larsik banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari Revalia, ya, Salasabila Putri mengatakan akhirnya terjawab tuh, terjawab juga ya akhirnya Bapak Bilar syuting Tony Dean dan kita lihat juga ya, ada komentar yang diberikan dari akun instagram skor.pio382 mengatakan kalau bantu ingat Bilar eh sawah Konidin katanya tuh aduh cute banget ya warga Kono. Masya Allah, total support yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat komentar berikutnya Dari akun Instagram 24 Juli Destini mengatakan Alhamdulillah perpanjang kontrak uhu-uhu katanya tuh Alhamdulillah ya mudah-mudahan berkah selalu untuk Leslar Kita lihat juga ke kabar selanjutnya ada momen spesial Proses syutingnya Papa Bilal hari ini Wow ganteng banget ya idola kesayangan Sambil mengacungkan jempol, masya Allah, ditunggu banget ya, Papa. Bilar iklannya pasti ini luar biasa keren banget ya, dari idola kesayangan kita. Doakan support dan dukung yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Kemudian terus sahabat vitamin bahagia pun Malam hari ini kita dapatkan Di postingan IGS-nya bulan Lida. Wah, Masya Allah banget ya Abang Fatih Akhirnya muncul juga vitamin malam minggu Yang selalu kita tunggu-tunggu bersahabat ya Abang L akhirnya mendapatkan vitaminnya Lewat unggahan dari bulan tuh. Masya Allah, si gemes, si lucu ini ganteng banget ya, malam hari ini kita happy banget Menyaksikan video Abang Fatih yang sangat lucu sekali Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya Bahagia sekali warga kunwah hingga banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Dari akun Rahman Tina mengatakan Eh, ada si Wulan jadi ingat lidah kebeneran Wulan abis tampil dedek maju buat nilai si Wulan eh suruh nunggu ke negara benerin baju Papa Bi, dulu dirapikan dulu wow, di flashback nih persahabat ya, warga Konoha dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Rani Yulianti 75 mengatakan Masya Allah yang lihat langsung aja insecure sama mata abang yang indah Tuh persahabat yang luar biasa Kata Bulan, matanya abang L ini itu mirip budanya ya Sangat indah sekali Seperti dipakai softline, kata Bulan Wow, ini sih cute banget ya Kita bangga, kita bahagia sekali dengan idola kesayangan Yang selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya Masya Allah Tetap support ya, tetap kompak dan solid, mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar selanjutnya, pro ya. Pastinya kita menunggu cidukan vitamin bahagia dari Leslie dan Rizky Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar baik seputar Leslar tentunya.